Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk kabar pertama Ini kita mendapatkan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya Dilihat di iklan indosiar persahabat Alhamdulillah di acara festival Ramadan Akan hadir idola kesayangan kita Bunda Lesti Kejora Yang akan menjadi host di acara festival Ramadan Ini sih kebahagiaan yang kita rasakan persahabat ya Masya Allah yang kita nanti nantikan Akhirnya, Bunda Lesti bisa hadir di acara Festival Ramadan di Indosiar. Info ini kita dapatkan bersama dari akun Snellfoodihanascor. Bilar ada kalimat caption yang dituliskan: "Insya Allah akan ada Bunda Lesti di Festival Ramadan Indosiar." Ya, terus sahabatnya, insya Allah Bunda Lesti akan hadir dan menjadi host di acara Festival Ramadan Indosiar. Dan kita juga salfok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun IIMnya Zafran mengatakan di kolom komentar. Di aksi juga, tadi saya nonton iklannya katanya persahabat ya, tuh di aksi Asia juga atau di aksi Indonesia akan ada Bunda Lesi Kejora persahabat ya. Yang tentunya akan menghibur yang akan membuat kita semakin semangat menonton aksi Dan kita lihat juga keunggahan terbaru dari Ibu Siwi Ibu Siwi ini mendadak mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti dan Baby L Dan kita salvok dengan kalimat yang diposting Kalau Bundanya Abang L jadi host aksi Indonesia di festival Ramadan 2022 Bagaimana tanggapan Lesti? Wow, kira-kira bagaimana tanggapan Bunda Lesti, persahabat, ya? Kita masih tentunya gimana Bunda Lesti saja. Apapun yang dilakukan, kita support, kita doakan yang terbaik. Dsimak juga, persahabat. Di kalimat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi. Yang lagi viral. Kalau gitu, sekalian kita tanya langsung saja bagaimana tanggapan Lesti. Kalau jadi host di aksi Indonesia dan festival Ramadan 2022, Ditunggu jawabannya ya Bundanya Abang El Wah wow, Masya Allah banget ya Pastinya kita dibuat bahagia dengan kejutan yang akan diberikan Oleh idola kesayangan kita dan Indosiar serta Ibu Siwi Masya Allah Sebelumnya kita mendapatkan kejutan lewat ikan festival Ramadan, Bunda Lesti Kejoro sudah dipastikan akan tampil Dan di aksi Indonesia juga persahabat ya Bunda Lesti akan hadir untuk selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Dan berikutnya persahabat kita lihat juga Ada momen spesial yang kita dapatkan dari Askar Fotografi Ini mengunggah foto Bunda Lesti saat foto sub bareng ya ini momen dimana Abang El-Fatih masih di dalam perutnya Bunda Lesti. Tuh, Masya Allah, takdir cinta Lesti dan Rizky Milat. Ini kebahagiaan kita semuanya, penyemangat kita semuanya. Semoga semakin banyak support dan dukungan yang diberikan dari orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat Ada kabar yang sangat membanggakan Untuk kita semua di siang hari ini Disimak di unggahan Teddy Ilal Kejora Ini menginfokan bahwa Bunda Lesti Kejora Kembali trending di Twitter Persahabat ya, tren untuk Anda Sedang trend dalam topik Indonesia Lesti Wow, masyarakat banyak persahabat ya Ini kebahagiaan dan kebanggaan Sekali Bunda Lesti Ini sudah trending di Twitter Jam 3 sore nanti bakal ada acara spesial launching of ruang ngaji dari juragan 99 karena mudah Lesti akan menjadi bintang tamunya mudah-mudahan saja persahabat kita doakan yang terbaik semoga Lesti selalu sehat selalu lancar, apapun yang dilakukan amin dan pastinya kita masih menunggu kejutan cidukan vitamin terbaru pada siang hari ini jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan